Belanda cuci piring begini merdeka. Begitu merdeka dicuci piring. Belanda setelah merdeka, kami undaskan cuci piring. Kita sudah terbiasa cuci piring. Nederland saya kerja di rumah mati. nyes kartu empty umpama juga simpati harapan harapanku tak dapat sinyal pasrah yuklah <laughs>, gelap lalu dot siyorot enggak perlu aku bisa seperti ini Tidak tanggung, ke kolongnya. Mm, ya. Selamat malam Indonesia, hari ini kita mencoba-coba berjualan 5 tahun baru pergantian tahun 2021-2022. Jadi untuk Rekat Tekang yang berada di sana, ayo mampir ke KAPI kami, KAPI Pejuang. Boleh musikis, 2022 kita gila. <guluh> Kalau kau seksi Và lòng tangan sampai, jumpa. sampai, jumpa. sampai, jumpa. sampai jumpa. Hei, yang pendek kita ya, bersatu. Ya. 2022. Bersama, bertanya. Tetap kita boh, makannya, Sampai ketemu di akhir 2022 ke 2023. Fave. Fave. Fave. Fave. and seclusion.